Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Vineska official Oke jadi seperti biasa disini saya akan membagikan preset western lagi guys ya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 Oke okay, Lanjut ke yang keempat Oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya Oke okay, lanjut ke preset yang keenam lah ya Oke lanjut ke presiden yang ketujuh ya Oke okay, lanjut ke versi yang kedelapan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 Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-11 Oke lanjut ke presiden ke-12. Ibu warga Indonesia bibit unggul. Oke lanjut ke presiden ke-13. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-14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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-17, ya. Oke lanjut ke preset yang ke-18. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke-19. <SILENCIO> <SILENCIO> Oke, lanjut ke presiden yang kedua, polo ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke verse yang ke-21. Paham Bro ke muka standar hmm. Oke lanjut ke verse yang ke-22 ya. Hmm. Oke lanjut ke presiden ke-23 Oke lanjut ke presiden ke-24 ya Oke lanjut ke preset terakhir yaitu ke-25 ya ah, Oke guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan jika kalian suka Kalian bisa share videonya ke temen-temen kalian ya Oke dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya